Bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita mendapatkan info bahagia banget ya, untuk kita semuanya dari Bunda Lesti. Info ini kita dapatkan dari L2 WId. Ini, ya, perhatikan kabar gembira. Top 10 Billboard Indonesia, Lesti Kejora menempati posisi Keenam di Top 10 Billboard Indonesia bersama penyanyi ajang jebolan Indonesian Idol lainnya. Dan satu-satunya dangdut yang ada di posisi itu, guys, luar biasa, tetap streaming ya. Tuh, masya Allah banget ya, bunda Lesti. Ini salah satu penyanyi dangdut satu-satunya lagi persahabat yang masuk di Top 10 di urutan ke-6. Yang lainnya persahabat ya penyanyi pop dan penyanyi jebolan idol Indonesia Luar biasa, suatu kebanggaan dan pastinya suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Mudah-mudahan Lesti terus berkarya dan mudah-mudahan semakin banyak juga support yang diberikan Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Selamat siang, tiga hari yang lalu, Lesti Kejuara menempati posisi ke-6, top 10 billboard Indonesia. Luar biasa, Lesa Lovers, skill streaming ya. Streaming di mana ya, main streamingnya di aplikasi Spot TV. Yuk, yang belum punya aplikasinya, buruan download dan jadikan akun kalian premium. Dengan berlangganan ya, katanya tersemangat. Terus ya, untuk warga kono semangat. Tetap solid, tetap kompak untuk mendukung karya-karya terbaik dari Bunda Lesti maupun Papa Bilar. Selanjutnya, persahabat, disimbang juga. Ini ada kabar yang sangat membahagiakan sekali, ya. BBL tepat di usia 8 bulan, sudah trending topik nih, persahabat. ya. Kali ini di usia 8 bulan, viral masuk berita hot shoot SCTV. Siapa sih yang akan gak kenal BBL, si lucu dan sangat menggemaskan Sekarang makin banyak yang sayang kepada Abang L ya, Masya Allah. Luar biasa dan pastinya BBL mampu mencuri perhatian semua orang. Dan sukses persahabat ya. Momen spesial juga tentunya diperlihatkan saat Abang L menghadiri acara Ultah anaknya dari Kak Tia Arstia Masya Allah banget ya Ini momen spesial BBL yang jambak Anaknya Santi Deni ya Ini sih cute banget Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun It's Bittertik. Kalimat caption pun dituliskan diunggahan ini Selamat 8 bulan Abang Ganteng Baru 8 bulan udah jadi Hot Topic Masya Allah Luar biasa Abang L Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Kita simak persahabat dari akun Instagram, Darwanti Bahinul mengatakan, Hmm, Abang El masuk trending topik, Masya Allah, semoga jadi anak yang soleh. Amin, doakan yang terbaik ya. Semoga BBL menjadi anak yang soleh, dan pastinya menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang. Dan kita lihat juga bersahabat di komentar selanjutnya. Dari akun bunga 2813 mengatakan, Ya Allah, aku setiap streaming akak sendiri pasport jambak wix anaknya Kak Santi happy delapan bulan out abang ganteng sehat selalu jadi anak yang soleh. Kesayangan Papa Bunda Yana Amin Ya Allah Allahumma Amin Masya Allah banget ya doa baik banyak sekali diberikan kepada Abang El Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan Amin Kemudian kita lihat juga di diunggah terbarunya Dokter Nana Yang mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan Abang El Bunda Lesti dan tentunya Mama Kejoram Masya Allah banget ya Sehat terus untuk baby El di usia 8 bulan kontrol dan ketemu langsung dengan dokter Nana dan dokter Puspa dan kita juga salvoh banget kalimat doa yang dituliskan oleh dokter Nana sehat walafiat sadayana amin ya Allah kita aminkan doa baik dari dokter Nana yang mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan kita lihat unggahan dokter Nana ini pun diveri kembali oleh akun Leslar Alfatih ya tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Nonon Askar Mazat mengatakan Masya Allah ketemu mami-mami dokter Katanya tuh luar biasa Selalu sehat untuk bibi tahan Intinya Mendoakan yang terbaik Untuk abang ganteng Dan pasti anak selehnya Lesti dan Bilar Kemudian juga bersahabat Kita mampir ke akun TikToknya Papa Bilar Perhatikan ya Untuk video yang diunggah oleh Papa Bilar di akun TikToknya Momen saat perebutan susu nih gulat bareng BBL untuk viewersnya luar biasa nih persahabat yang sudah mencapai 10,2 juta kali ditonton luar biasa tiga hari 10 juta ini sih tentunya menunjukkan bahwa dukungan memang banyak sekali diberikan untuk keluarga Lesla kita makin bangga dan pastinya kita selalu dibikin bahagia dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan kejutan spesial dan pasti cindukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.